Welcome, welcome! Ketemu lagi sama Tante Gaming di Arena Gebiar satu dua tiga. Dan di video terbaru di gamenya All In Pus, hari ini kita bakalan nyepin lagi di si kakek dengan modal Rp 85.000. Pastinya, video terbaru aku selalu berisikan pola-pola yang hoki banget yang rekomendasi banget dengan arena bermain yang selalu gacor untuk kalian wajib banget nih disimak videonya dari menit awal sampai menit terakhir dengan modal yang kurang dari 100 ribu aku bakalan nyepin mencari cuan tambahan tanpa buy spin di game si pastinya biar kita lebih rekomendasi nyepin-nyepin di si kakejews jangan lupa untuk selalu bergabung di gebiar 123 ya untuk pola pertama, aku memakai dua checklist turbo dan checklist lewati layar Aku kasih 10 putaran otomatis Taruhan ganda diaktifkan Dan aku na di bed 2400 ya, untuk pola pertama Untuk pola kedua, aku coba memakai checklist yang sama Aku coba manual Oke kita pancing ke manual dua kali Kita kasih dua kali aja untuk pola manualnya Oke, okay, wow kuningnya banyak banget dong Oke okay, kuningnya banyak banget ya di manual lebih enak nih pecahnya Oke okay lah kita naik dulu ya ke bed 4800 Taruhan ganda di nonaktifkan. aku coba pancing memakai satu checklist aktif Oke okay, aku kasih putaran 8 putaran otomatis ya Oke kita pancing dengan mematikan checklist lewati layar Lanjut ke pola manual Wih cakep banget dong Cakep banget ya Di pancing manual ini selalu dapetin momen yang enak banget ya Tadi momen yang enaknya tuh pecahnya banyak banget Dan ini lebih jauh enak momennya Langsung dapat rekomendasi banget geretongan pertama Oke Wow enak banget nih pecahnya nih Wow sayang banget ya, kuningnya loh, kuningnya nggak ikut pecah Ini termasuk gratisan yang cepet banget aku dapetin teman-teman, Karena baru 2 menit langsung dapet geretongan ya Karena arena bermainnya ini rekomendasi banget, cocok banget Untuk kita nyepin-nyepin setiap hari di game si kaki jewes ini Ada kali dua Nah untuk kalian, untuk viewer baru aku kalau kalian mau bergabung di arena bermain aku linknya sudah ada ya di deskripsi yang aku sediakan untuk kalian langsung aja kalian klik link biru yang tersedia waduh gratisannya bikin aku penasaran banget hanya 49000 oke jangan menyerah kita kita tanpa by spin kita putar kembali polanya dari awal Oke aku coba nahan aja di bed 4800 ya Karena gratisan pertamanya Waduh itu isinya Sangat-sangat-sangat kurang rekomendasi banget ya Oke kita coba naik ke bed 10K Aku langsung ke pola manual aja Setelah diputar 10 putaran otomatis Wow cakep banget ya Ini pancingan putaran otomatisnya Rekomendasi banget Bisa bikin banget si kaki jelusnya panas banget Dan langsung dapet geretongan Wah cakep banget ya ini momennya enak banget ya, putaran otomatisnya tidak terlalu banyak dan putaran otomatisnya sangat rekomendasi banget Bisa banget memancing gratisan yang langsung connect Oke ini aku dapat di BAT 10K, gratisan yang kedua Aku berharap banget gratisan yang kedua, isi cuannya enak banget Modal aku dari 85.000 ya kali ini udah minim sekali tinggal 900 perak guys modal aku waduh karena aku mau mainkan bednya cepet banget karena aku pengen dapetin momen gratisan yang di bednya aman sekali biar kita cepet juga untuk menemukan cuan yang menjadi beberapa kali lipat ada kali 3 oke okay, dikali 12 nah aku dapet nice 294.000. Untung banget aku diselamatkan dengan gratisan yang kedua aku ya, ini sangat-sangat rekomendasi banget, udah di bed yang aman sekali, walaupun modal aku lumayan hampir habis tersedot teman-teman ya. Yang penting gratisan udah kita dapetin dan rekomendasi pastinya gratisan yang aku dapetin menjadi beberapa kali lipat dari modal yang kurang dari 100 ribu. Kali-kaliannya udah lumayan banget nih, udah naik ke 18. Oke, cakep ini kuningnya banyak banget dong. Ini kuningnya enak banget ya, pecahnya banyak banget. Jadi tadi si kuning tuh pecahnya wah, wow, ada kali 5 dan kali 2. 37.000 ya, wih cakep banget dong. Wow, ini banjir banget, sensasional. 37.000 dikali, 25 sensasional, 900.000 lebih. Hampir ke 1 juta, wow! Banjir banget kan, banjir banget. Nah, enaknya kalau kita memainkan bet itu enaknya seperti ini ya, teman-teman. Di mana kita menemukan momen gratisan? Kalau kita di posisi bet yang paling tinggi itu bakalan mudah banget dan cepat banget untuk kalian WD dan narik lagi cuan. Di si kakek jauh, pastinya wajib banget untuk selalu nyepin nyepi di gembira satu dua tiga dan jangan lupa juga. Dibantu like-like dan share sebanyak mungkin di video terbaru aku yang setiap hari selalu Terbaru dan pola-pola terbaru yang terupdate di arena bermain yang selalu gacor di GBR 123 Oke relax banget nih udah lihat gratisan yang kedua isi cuan hum, udah 1 juta lebih juta juta700 lebih wah udah relax banget Akhirnya hari ini aku narik lagi cuan dari modal 85.000 ya Oke nanti ketemu lagi dengan aku di gebiar 123 Pastinya dengan pola-pola terbaru dan triknya pin terbaru Semoga pola yang terbarunya selalu bikin kalian JP dan WD